Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali Kunci jawaban pada halaman 116-117 pada tema 2 kelas 4 Selalu berhemat energi Baik, pertama kali kita akan bahas di halaman 116. Tulislah hasil percobaan ke dalam tabel berikut. Nama percobaan Percobaan baterai jeruk nipis Tujuan percobaan Membuktikan bahwa jeruk nipis sebagai sumber energi alternatif. Alat-alat, buah jeruk nipis, kabel, seng, dan tembaga uang logam 500, lampu LED, dan jepitan. Langkah kerja, siapkan semua bahan dan alat untuk melakukan percobaan. Setiap jeruk ditusuk paku seng yang berfungsi sebagai kutub negatif, dan satu lempeng tembaga uang logam yang berfungsi sebagai kutub positif. Dalam satu belahan yang sama pada jeruk, lempeng seng pada jeruk yang satu dihubungkan dengan lempeng tembaga pada jeruk yang lain, melalui kabel kecil atau kabel langsung ditusukkan ke dalam jeruk. Hubungkan dengan lampu LED, amati apakah lampu menyala atau tidak. Berikutnya, hasil percobaan. Setelah dilakukan percobaan, ternyata lampu LED dapat menyala, energi listrik dihasilkan dari air asam jeruk nipis. Di mana kutub positif terletak pada pangkal atas jeruk yang ditancapkan, sedangkan kutub negatif di bagian yang lainnya. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah, dari percobaan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, Jeruk nipis mengeluarkan energi listrik yang membuat lampu menyala Berikutnya kita akan jawab di halaman 117 Kamu sudah melakukan percobaan tentang energi alternatif bersama teman-temanmu Sekarang tulislah petunjuk bagaimana cara melakukan percobaan yang sudah kamu lakukan Pertama, siapkan semua bahan dan alat untuk melakukan percobaan Kedua, setiap jeruk tusuk paku seng yang berfungsi sebagai kutub negatif dan satu lempeng tembaga atau uang logam 500 yang berfungsi sebagai kutub positif. Dalam satu belahan yang sama pada jeruk. Tiga, lempeng seng pada jeruk yang satu dihubungkan dengan lempeng tembaga pada jeruk yang lain melalui kabel kecil atau kabel langsung ditusukkan ke dalam jeruk. Yang keempat, hubungkan dengan lampu LED. Kelima, amati apakah lampu menyala atau tidak Berikutnya kita akan jawab, ayo renungkan Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Membuat percobaan energi alternatif Mengapa energi alternatif penting? Karena kita memerlukan energi alternatif Karena bahan bakar fosil yang digunakan sehari-hari bersifat tidak terbaharukan Sehingga bila habis tidak bisa dicari lagi Sumber energi alternatif juga lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polusi seperti bahan bakar fosil. Ya, pertanyaan ketiga, menurutmu apakah pelajaran ini hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, karena pelajaran hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita untuk menjadikan hari esok yang lebih hebat. Berikutnya di halaman 117, kerjasama dengan orang tua. Perlihatkanlah hasil kerja, hasil karya percobaan sumber alternatif kepada orang tuamu. Kamu dapat mencobanya bersama dengan mereka. Baik, nanti kita akan jawab ke halaman 118. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.